Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang tiga beton yang paling ditakuti bangsa Jin ataupun setan. Keberadaan makhluk ini selalu berdampingan dengan manusia, namun tidak semua manusia dapat dipengaruhi olehnya. Mereka yang selalu taat beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan selalu dilindungi dari gangguan-gangguannya. Di dalam seni perhitungan primbon Jawa ada beberapa peton yang memiliki sifat dan sikap yang membuat dirinya ditakuti bangsa Jin ataupun setan. Sifat-sifat ini diantaranya adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menanamkan keimanan dan ketakwaan yang kuat di dalam dirinya sendiri sehingga akan memunculkan aura yang positif dan menjadikan dirinya sangat ditakuti, disegani, bahkan sangat dihormati, sehingga membuat makhluk ini tunduk padanya. Namun hal yang perlu diingat, keberadaan primbon dalam hal ini sebagai gambaran, motivasi, dan juga bahan untuk introspeksi diri yang akan memprediksikan sifat baik dan sifat buruk, agar lebih berhati-hati sebelum langkah sehingga mendapatkan kebaikan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Yang pertama, weton Rabu Pahing. Hari Rabu nilainya 7 dan nilai khususnya 6. Sedangkan pasaran Pahing punya nilai 9 dan nilai khususnya tiga. Sehingga neptu weton dari Rabu Pahing adalah 16 dan neptu weton khusus adalah 9. Berdasarkan seni perhitungan primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan ilmu lantipan, talus banyu, dan juga tunggak semi, sehingga weton ini akan menyimpan kekuatan yang sangat besar yang seringkali tidak disadari olehnya. Kekuatan itu adalah kesaktian dalam hal spiritualitas, di mana mereka akan pandai mengolah pikirannya dan mudah dalam menguasai berbagai macam jenis ilmu terutama ilmu keagamaan karena dirinya sangat tekun beribadah serta memiliki iman dan takwa yang kuat. Kemudian yang kedua, Weton Sabtu Kliwon. Hari Sabtu nilainya 9 dan nilai khususnya 2. Sedangkan pasaran Kliwon punya nilai 8 dan nilai khususnya 1. Sehingga Neptu Weton dari Sabtu Kliwon adalah 17 dan Neptu Weton khusus adalah 3. Di dalam seni perhitungan primbon Jawa, Woton ini berada di bawah naungan kinoron keringan, Wurung geni dan juga satria wibawa. Woton ini memiliki kemampuan yang khusus yang sering tidak disadari olehnya. Dirinya pun sangat rajin beribadah serta memiliki kekuatan iman dan takwa yang tinggi sehingga akan memancarkan aura positif yang sangat kuat. Woton ini akan menyadari kemampuan yang dimilikinya jika dirinya mendapatkan guru yang tepat serta pintar dalam mengajarinya. Kemudian yang ketiga weton Jumat Kliwon Hari Jumat nilainya 9 dan nilai khususnya satu sedangkan pasaran Kliwon punya nilai 8 dan nilai khususnya 1 sehingga neptu weton dari Jumat Kliwon adalah 14, dan nepto khusus adalah dua berdasarkan seni perhitungan primbon jawa waton ini berada di bawah naungan cantulan, nohan rembulan, dan juga tunggak semi sehingga waton ini akan sangat mengerti akan ilmu kehidupan dan mempunyai potensi kekuatan spiritual yang tinggi potensi kemampuan yang dimilikinya akan muncul jika waton ini taat beribadah serta memiliki iman dan takwa yang kuat. Namun, hal yang perlu diingat, hidup manusia sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berusaha dan berdoa, berusaha untuk lebih baik, berusaha menjadi pribadi yang baik, berusaha menjalankan kewajiban dan larangan agama, sehingga akan memiliki iman dan takwa yang sangat kuat. Yang akan membuat dirinya sangat ditakuti, disegani, bahkan dihormati oleh makhluk-makhluk lain. Tetaplah bersikap terbuka, namun kritis, tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.